Banyak juga sih, termasuk best selling udah lama nggak ada, tiba-tiba dia ada lagi, tapi kita stoknya nggak banyak. Ya, minasan, ogenki guys. Oke, guys, oke, guys, oke, guys, Welcome back on guys, Youtube channel Dan di video Kali ini guys, mau review Nah ini udah jadwalnya Review Nah, kalian udah tahu kan? Biasanya yang udah paling banget gue review itu brand apa, brand apa? Dan ini sebetulnya adalah salah satu request dari kalian, kalian para subscriber, dan mungkin para followers. IG-nya Maxwatch ya. Sorry, baru sempat karena barangnya baru kepegang. So, brand apa itu? Stay tune. <Selulur> Oke, okay, tadi gue bilang kan, gue mau bahas. Yang jarang banget gue bahas ya karena kali ini gue baru pegang barangnya dan ini salah satu request dari kalian. Ini dia brand yang mau gue bahas masih dari Casio tapi dari line Pro Track ya dan kebetulan yang gue pegang ini adalah PRG atau PRG 601DR. Oke okay. kalau gue bilang PRG 600 ini desainnya beda ya kayak Pro Trek yang udah-udah biasanya Pro Trek kan kayak hampir sama kayak di uh, G Shock tapi kan full digital. Nah kali ini analog digital dan modelnya kayak military series. Nah Ini salah satu model favorit gua sih satu karena gue udah tahu Casio itu kayak gimana, gue juga udah tahu Pro Trek itu kayak gimana. Tapi dia lagi ngeluarin desain yang ketebalannya cukup, bulatnya juga oke. Okay. Nah terus yang bikin gue suka konstruksi strapnya nih. Biasanya, kan, kalau kayak protrek, kayak g-shock tuh kan strapnya harus khusus. Nah, kalau dia ini, dia ada look hole, walaupun dia di sini ada end piece nya yang khusus buat dia, tapi strapnya ini universal, jadi bisa bebas lu ganti selama look width-nya sama. Dan kalau dilihat nih, look width-nya kayaknya di size 22, ya, jadi bisa lu ganti pakai strap apa aja, sesuai selera. Dan model dialnya disini, uh, modelnya kayak military series ya ada angkanya gede-gede, simple terus di bawah sini cuman ada penunjuk digitalnya ya jadi kalau misalkan lo mau ngubah-ngubah di mode apa nyari barometer temperatur recall stopwatch timer alarm semuanya di sini kelihatan sama world time juga di sini kelihatan semuanya ya. Nah, protrek ini dia fiturnya ada altimeter, barometer, sama kompas ya. Untuk kompasnya ada di tombol ini ya. Nah, kalau modulnya sendiri itu dia di 5497 dial style and color nya ini black dial tapi agak grayish dikit ya bezelnya ini GMT bezel jadi kalau kalian setting home time nah untuk setting home time itu kalian bisa merhatiin nih home time kalian ada di mana, jadi bisa ngikutin ini ya world time bezelnya yang ada di sini kalau luminous yes dia punya neobright di index markernya, tapi mungkin ya nggak terang merek sebelah sih. Tapi yang pasti dia punya LED ya, lampu LED-nya itu di sini. Nah ini yang seperti kalian lihat, double LED ya. Nah yang bikin gue suka lagi, ini diameternya juga nggak terlalu gede sih sebenarnya ya. Case diameternya di sini kurang lebih cuma 51 mm. Case thickness-nya cuma 13,4 jadi ini tipis untuk ukuran Pro protrek ya dan walaupun ini kelihatannya 51 tapi sebetulnya nggak gede-gede amat sih nih masih oke okay di pergelangan tangan gua yang termasuk kecil karena dia laknya pendek dan sebetulnya protrek ini lebih cocok kalau dikasih tali nato, ya glass mineralnya di sini masih menggunakan mineral kristal tapi it's okay kok protrek ini termasuk tangguh juga dan untuk water resisten nya, dia nggak kayak g-shock yang punya water resistant 200 meter ya, tapi dia lebih ke 100 meter ya. Untuk strapnya sendiri, bahannya ini resin, kelasnya ini bakal. Dan untuk backcase nya sendiri biasa, plate stainless steel sama ada screw backnya ya, ada murnya di sini dan dia ini protrek analog digital yang sebetulnya bisa bilang populasinya udah hampir nggak ada ya udah mulai sedikit populasinya jadi kalian mau berburu silahkan yang suka model protrek atau mungkin casio tapi yang biasanya bulky bulky kelihatan sporty nah ini masih kelihatan casual ya jadi buat daily beater atau kayak military style ini masih cocok buat kalian so ini namanya PRG601 DR untuk harga kalian bisa cek langsung di website kita ya PRG600 nah ini dia protrek yang gue rekomendasiin buat kalian tapi enggak cuman ini gue masih ada lagi protrek PRG510T 7 DR Nah kalian kalau udah ada kode T berarti tahu ini bahannya bukan stainless steel tapi titanium ya sama dia masih di analog digital juga dia punya dia top solar triple sensor juga ada altimeter barometer sama kompas dan untuk tombol adjustnya ada di sini yang biasanya ada di sini ya karena di sini ada ruangan buat sensornya di sini tombol mode biasa kalau tombol mutu kalian biasanya mau ngerubah ke apa nih nyari stopwatch, nyari timer, nyari alarm world time, sama hour time ya di sini. Nah adjustnya di sini. Nah yang di sini ini adalah tombol lightnya. nah untuk dial color di disini gray dial tapi dia agak sunburst ya gray dial nya keren sih nah yang salah satu gue suka ini selain case-nya dia dari titanium ya modelnya kan karena metal jadi dia agak bisa dia agak digunakan di situasi casual juga walaupun ini sebetulnya sports watch ya dan untuk ukuran segede ini dia ringan itu yang bikin gue suka karena dia titanium Gedenya pas, karena dia nya nggak terlalu panjang ya, dia arahnya ke bawah. Jadi kurang lebih kalau dipakai di pergelangan kecil kayak gua kayak gini. Pas, ergonomis, dan ringan. Analog digitalnya juga simple, dialnya nggak terlalu sibuk. Digitalnya cuman di bawah ini, dan sisanya analog. Dan untuk pengoperasiannya juga gampang, kalian cukup setting digitalnya aja, nanti dia analognya bakal ngikut. Case diameternya ini kurang lebih hampir sama ya, kayak tadi kurang lebih 50mm ya. Tapi case thicknessnya dia agak tebel sedikit, kurang lebih di 14,2mm. Nah, untuk tombol pengoperasian di sini ada kompas, di sini ada barometer, di sini ada altimeternya. Dan dia di dalam inner ringnya di sini dia juga ada nama-nama negara, itu biasanya buat mempermudah. Uh, kalian untuk setting home time sama mencari work time sama nyari GMT plus minus berapa itu buat mempermudah kalian ya untuk di chapteringnya ini kalau untuk back nya sendiri sama kayak yang tadi jadi bukan uh, pantat puter tapi pakai uh, baut ya screw back case untuk water resistance nya sendiri untuk di protrek ini sama ya di 100 meters atau di 100 meter top solar triple sensor dan modelnya juga udah mulai punah ya udah mulai jarang di pasaran seriously one of my favorite juga dan yang satu lagi ini ada adalah protrek PRW 6000 SG 3DR hmm, kalau udah namanya 3DR berarti warnanya hijau ya tiga itu hijau dan gak cuman itu, dia juga punya additional strap karena yang bikin gue suka. di sini dia udah menggunakan end piece jadi locknya modelnya kayak gini, ya. Nah, ini kalau kalian punya strap Nato atau Zulu, ini gampang banget, tinggal ditarik aja. Sret kayak gini, tada. Nah, kalian kalau punya Nato Zulu yang strap kayak gini, ini udah tinggal plug and play aja, dan untuk dibawaannya sendiri prw6000 ini dia punya velcro modelnya sama kayak tadi modelnya sama kayak tadi cuman bedanya ini pakai velcro ya jadi lebih secure locknya selera sih kalian suka yang ini pakai buckle atau ini pakai velcro nah cuman kalau ini pengoperasiannya agak beda dikit karena dia punya um, crown di sini ya jadi ini crownnya kalian harus buka dulu skru dan crownnya nah kalau ini kalian tinggal tarik aja baru tombol ini buat settingnya untuk kurang nambahnya tetap pakai e, crownnya ini ya, ke atas atau ke bawah kurang lebih kayak gitu pengoperasiannya Nah untuk auto kalendernya itu sampai 2099 juga nah untuk case diameternya sendiri dia ini kurang lebih di 52 mm tapi case thicknessnya cuman 12,8 mm jadi kurang lebih kayak cuman 13 mm ya tipis untuk ukuran ya dia tipis nggak terlalu gede dan enggak terlalu tebel juga nah, untuk back case nya sendiri seperti kalian lihat di sini ya stainless steel with uh, screw case ya yeah dan untuk water resistance nya sama ya, di 100 meter untuk price nya kalian bisa lihat langsung di website kita dan ini salah satu model yang banyak juga sih, termasuk best selling udah lama, nggak ada, tiba-tiba dia ada lagi, tapi kita stoknya nggak banyak Tiga buah Pro Trek yang gue rekomendasiin buat kalian mumpung modelnya masih ada dan kita masih ready stock ya kalau selera, selera sih terserah ya mau PRW 6000 PRG600 atau PRG510T kalian punya selera yang mana itu tergantung kalian tapi yang pasti tiga ini yang gue tahu udah hampir punah di pasaran jadi ini yang gue rekomendasiin buat kalian buat analog digital protrek ya yeah. so what are you waiting for happy hunting untuk protrek buat penggemar protreknya ya oke okay, gimana tadi itu tadi rombongan protrek yang baru gue bahas dan modelnya rata-rata udah mulai rare jadi mumpung kalau di web kita kalian lihat masih ready stock buruan ya apalagi kalau yang udah nunggu ketiga model tadi salah satu favorit gue juga dan yang mungkin udah hampir punah di pasaran, so kalian yang kalau mau berburu langsung aja ke web kita di jamtangan.com atau langsung ke via aplikasi, begitu ready stok lu langsung aja deh, full casing ya, keburu habis. so, terus oh ya yeah, sekali lagi gue ingetin ya, bukan sekali lagi sih, berkali-kali gue ingetin juga ya, jangan lupa subscribe sama nyalain loncengnya Ya, jadi kalau misalkan ada info-info terkini dari kita, kalian udah dapat notifikasi. Kayak gitu. Dan kalian tahu kan biasanya di channel ini kita suka tiba-tiba kasih surprise, surprise kayak gitu. So, sekian dulu di video kali ini. Happy hunting buat kalian yang tadi udah ngincar Protrek and then See you on the next video Jaa Bye